Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Yesus. Selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi roh kudus Terima kasih atas anugerahmu Semalam telah ber. Syukur memuliakan namamu Allah Bapak putra roh kudus Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi roh kudus, terima kasih atas anugerah-Mu. Ku memuji, ku bersyukur memuliakan namamu. Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Yesus. Selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Bersyukur memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih.